Uh, gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Alfan TV hari ini mancing bersama Mas tomo di rawa-rawa anu guys Rawa kangkung Nah itu itu ini punya Mas tomo ini ini punya saya punya aku ini inilah ini belum ada makan guys kira-kira di sini ikan apa aja ini masih ikan kapus ikan mujair semua banyak ikan ini semua banyak ikan <laughs> gitu semua banyak Aduh <laughs> merambat Bak Marut, Bak Rembik. Untuk Bak Marut, Bak Rembik. Kocul. Wah, dapat guys. Mas Tomo dapat guys. Ini guys. Mantap, mantap, mantap, mantap. Oke. Okay. Bak Marut, Bak Marut. Sip, sip, sip, sip, mantap. mantap <laughs> oh, ikan betok ini, lagi, teman-teman. ...kancing tempat kemarin, guys. Di rawa gantung. Minah. Minah. Minah, guys. Minah. cilikannya itu guys itu guys oh, aduh lepas guys aduh. lepas ikannya guys coba lagi guys kecil Lepas lagi. Cili-cili Pak. di sini. Tapi lumayan nih kole. gede-gede. Pak. Pak. ini gede. Dapur uh, gede, gede, gede guys, mantap ini guys, ini guys, ah ini strike terbesar sekarang ini guys, budaknya guys, uh. Uh, mantap, mantap, mantap, mantap, uh. strike juga ternyata ini yang makan tadi, ini ternyata bodohnya besar sekali guys, yang makan tadi guys, mantap, mantap. Uh. Lanjut lagi nih. <tuh> Burin-burin <malang> mana ngenek gede? <tuh> iya. <tuh> <tuh> Tadi Mas Tomo ya? Ini yang turun kameranya. Kena tapi kecil-kecil guys. sedang lagi umpannya guys. Mana cara pemandangannya? Enak dah. Huh. Mantap, Pak. Langsung samain rasa-rasa langsung kenek, Pak. <laughs> <laughs> Putih, Pak. Dungare niki. Wis ini, ini ku sampe ini, guys. Aduh. Ini Hah? Dimixer mati kali ya? Apa iku? Nusosoan. Susuannya Pak? Kalenan Iya ada kalenan, susuannya Ini semakin sore Semakin keluar ya Keluar semua ikan gedenya Mantap guys uh. Aku mancing, -ara ini. Oke bang mancing, mau, Pak mancing, Pak Tidak enak tapi mau Kau ini wongi? Tinggal guys Enggak. Oh, dapat nggak, lagi. Bang, bang, mana? Mana? Mana? cari ke arah sini, Wi. Betok lagi. Nggih, eh, terus, Sik. Loh. Hmm. Kameramen kelihatan, guys. Minta dilihatin dia, guys. Oh. Kitaan lagi, guys. Angelmu.